Halo sahabat HOME Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan catatan belajar kita yang kedua untuk modul Share Security. Tujuan dari modul ini adalah memberikan pengenalan tentang peran Amazon Inspector dan AWS Trusted Advisor. Banyaknya layanan yang ditawarkan oleh AWS dapat digabungkan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan aplikasi. Amazon Inspector dan Trusted Advisor adalah alat untuk mengukur seberapa baik pendekatan yang diberikan dalam mencapai tujuan yang terkait dengan cost, performance, efisiensi, dan security. Di sini kita akan mengenal beberapa terminologi. Yang pertama, Trusted Advisor. Layanan security assessment yang berlaku untuk seluruh AWS account. Ini memberikan best practice advice tentang security cost optimization, performance, hot tolerance, dan service limit. Trusted Advisor adalah online tool yang men-scan AWS infrastructure kita, membandingkannya dengan AWS Best Practice dalam 5 kategori, dan memberikan panduan real-time untuk membantu pelanggan menyediakan sumber daya sambil mengikuti Best Practice AWS. Yang berikutnya adalah Amazon Inspector layanan Automatic Security Assessment atau layanan penilaian keamanan otomatis yang membantu kita menguji network accessibility dari Amazon EC2 Instant kita dan status keamanan aplikasi yang berjalan di Instant tersebut. Amazon Inspector membuat detail list temuan keamanan dan diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan. Temuan ini dapat direview secara langsung atau sebagai bagian dari laporan penilaian terperinci yang tersedia melalui Amazon Inspector Console, atau Application Programming Interface API. AWS Customer dapat mengotomatiskan security test dengan Amazon Inspector. Perbedaan utamanya, Trusted Advisor berlaku untuk AWS Account dan AWS Administration, sedangkan Amazon Inspector berlaku untuk konten dari berbagai EC2 Instant. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang Amazon S3. Ini adalah layanan yang disediakan oleh AWS untuk menyimpan data di cloud. Lalu berikutnya ada Amazon EBS, ini adalah penyimpanan untuk EC2 Instant tertentu, anggap saja sebagai drive penyimpanan untuk EC2 Instant. Yang terakhir adalah Amazon ADS. Amazon ADS memungkinkan developer membuat dan mengelola database relational di cloud. Pikirkan database relational sebagai kumpulan data dengan hubungan bantuan. Misalnya, database transaksi di department store akan mencocokkan setiap pelanggan dengan pembelian mereka. Amazon Ads memungkinkan developer melacak sejumlah besar data dan mengatur cam carinya secara efisien. Amazon Ads dilengkapi dengan non-prosedural SQL yang memfasilitasi interaksi user dengan RDS. Demikianlah pembahasan di modul 2 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.